Selamat malam. Bapak. yang Kami mengucapkan terima kasih atas telah menggunakan jasa menikmati perjalanan Anda. Dia punya tasio permintaan ini. akan dibuka, untuk pada seluruh penggunaan jatah -jatah, langsung maupun melalui telepon berada di ada merupakan seluruh, seluruh, seluruh, seluruh, seluruh, seluruh. <c Risky> ya? pada atau lainnya, karena saya informasikan saat lagi kereta akan tiba di stasiun klat ya sebelum anda turun, periksa, -periksa kembali kita juga barang anda. tidak tertinggal di dalam kereta kereta akan masuk di jalur dua, pintu yang akan dibuka sepulang kiri dari arah kereta jadi ketika ada turun, perhatikan celah atau kebelok di kereta selamatan anda adalah beraudita sekanggur jadi pintu kiri akan dibuka, jadi pintu kiri akan dibuka stasiun klat informasikan kepada para pelajar bagi apa yang memutus materasnya dan lebih kenyamanan bersama kami berpikir kepada seluruh pemerintah daerah itu tidak berbicara karena langsung maupun melalui tampilan sepon selama berada di kereta mengingat hal ini merupakan salah satu pengelolaan virus corona melalui droplet atau sehera yang dapat keluar dari puluhan dan hidup saat-saat bersih maupun berbicara, kami berpikir selama memberi yang berbicara -bicara selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak bersama pengguna kerel atas saya tanya kami ucapkan terima kasih berikutnya salju cewe Selama dalam keadaan dan keadaan. tidak maka untuk di dalam, rangkaian kereta. Di dalam rangkaian kereta dan kami dengan anda, terutama di pastikan Anda menyimpan barang dengan aman atas kami terima kasih berikutnya stasiun gawa di Untuk KRL, diwajibkan memakai masker KS95, KS95, atau masker. Pengguna KRL, dari orang. Pengguna KRL, agar mengatur posisi dari sekitarnya sesuai marka. Untuk panjang, orang. Akan kursi prioritas, orang. Untuk posisi berdiri tidak terima kasih. Peribadannya Sabtu oh mm -hmm. mm -hmm. karena bawaan Anda pasti akan dilatihkan di dalam kereta kereta akan masuk di dalam kereta dan dibuka sebelah kiri dari atas kereta jadi ketika Anda turun perhatikan telah dalam peron dengan kereta makanan Anda adalah berwetidah sekaligus tanpa kebutuhan terima kasih atas ketergian Anda dalam menggunakan dan salah yang tidak ikan sampai jumpa di perjalanan berikutnya dan jaringan sebelah kiri akan dibuka dan jaringan kiri akan dibuka stasiun berapa